Hai hai hai Taukah kalian sob, jika buaya dan singa merupakan hewan predator yang saling memangsa satu sama lain jika mereka bertemu? Ya, meskipun sama-sama dijuluki hewan predator, namun kedua hewan ini saling bertarung habis-habisan demi mempertahankan teritorial termasuk berburu mangsa. Seperti pertarungan alam yang terjadi di Danau Cagar Nasional Samburu, Kenya. Di mana seekor buaya harus bertarung melawan tiga ekor singa buas yang kelaparan? Ya, yeah, untuk memperebutkan bangkai gajah. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dalam sebuah tayangan video terlihat pada awalnya kawanan singa yang lapar menemukan bangkai gajah untuk menjadikannya sebagai santapan mereka. Ketika melihat tiga ekor singa itu melahap bangkai gajah tersebut, justru buaya yang tidak tahu asal kedatangannya ikut serta memakan bangkai gajah itu. Perasa makanannya akan direbut, kawanan singa itu berusaha mengusir hewan reptil tersebut. Tetapi bukannya mundur dan pergi, justru sang buaya itu melakukan perlawanan terhadap kawanan singa itu. Melihat buaya itu semakin agresif dalam mempertahankan bangkai gajah itu, akhirnya kawanan singa itu memberikan perlawanan untuk mempertahankan buruannya. Meskipun dikeroyok oleh kawanan singa, buaya itu justru semakin buas dan terus memberikan perlawanan, dan mengancam ketika kucing besar itu dengan giginya yang tajam. Kawanan singa yang tidak ingin mengalah itu mencoba memberikan perlawanan dengan cara mencakar dari berbagai arah, yaitu untuk mengusir buaya itu. Melihat serangan singa itu semakin ganas, akhirnya buaya itu pergi meninggalkan kawanan singa itu. Tetapi saat buaya itu ingin pergi meluncur ke sungai, kawanan singa itu menutup dan mengelilingi buaya itu dengan mencakar dan menggigit leher buaya tersebut hingga mengalami luka akibat gigitan singa tersebut. Kawanan singa yang terlihat basah kuyup itu berhasil mempertahankan bagai kaca itu dan kembali melahapnya. Tahukah kalian sob, jika kalian berpikir bagai gajah tersebut ditemukan oleh singa jantan, maka kalian salah besar. Ya, yeah, memang bagai tersebut bukan ditemukan oleh singa jantan, melainkan singa betina. Selain harus mengandung, singa betina adalah toko utama dalam mencari makanan dalam kelompoknya. Ia gigi dalam mengintai dan ahli dalam melumpuhkan mangsanya. Namun, Ketika buruan sudah didapat, singa jantan yang dipersilahkan untuk makan terlebih dahulu, lalu disusul oleh singa betina dan anak-anaknya. Meski singa jantan dapat berburu, namun hasilnya akan dinikmati olehnya sendiri, serta dia juga akan membantu singa betina jika mangsa yang didapat terlalu besar. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian?